Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian Saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Di kabar pertama pastinya sudah mendapatkan cedukan dari Lesnar Family Hal ini diunggahan Sushi-Sushi 18.04 Ini langsung ketemu bersama Lesnar Family di Mekah Masya Allah aslinya luar biasa Ramah, humble dengan siapapun Ini orang-orang yang selalu bertemu dengan secara langsung, persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan saya selalu untuk leslar Dan apapun yang dilakukan selalu dibundahkan Dan semoga semakin banyak lagi dukungan Dan doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Masya Allah ketemu Lesti kejora Rizky Bilar di Mekah Abang El Gemesin, dede aslinya cantik banget ya Allah Masya Allah, muda Lesti aslinya cantik banget Bukan hanya cantik paras, akhlaknya pun begitu cantik, luar biasa Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya persahabat dari akun Leslar Gendarika 01 mengatakan Masya Allah bahagianya oma-omanya Abang Fatih Wow, terlihat bahagia sekali Yang sudah bertemu secara langsung Bersama Lesti, Rizky Bilar, dan BBL Apalagi ketemunya di rumah Allah Luar biasa Kita lihat juga bersama diunggahan di selanjutnya Kali ini foto bareng bunda Lesti Tapi fotonya buram bersama Kita lihat juga kalimat yang ditulis di postingan ini Mohon maaf fotonya buram karena saya merinding ketemu mereka. Tangan saya sampai bergetar. Alhamdulillah bisa ngobrol sama dede. Humble banget tuh persahabat terbukti. Semua orang yang ketemu langsung dengan leslar. Mereka sangat humble dan baik banget. Begitu ramah. Yang ketemu aja sampai bergetar tangannya bersahabat. Sampai merinding luar biasa idola kesayangan kita. Auranya Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus. Semoga ibadah umrohnya juga berjalan dengan lancar dan semoga apapun hajat dan niat yang tentunya diniatkan oleh Bapak Bunda Lesti selalu diberikan kemudahan dan dikabul oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian kita lihat juga persahabat informasi yang kita dapatkan dari manajernya Bunda Lesti Kejora, tentunya Kak Rifi Kak Rivi, ini menginformasikan kabar penting banget untuk semuanya mengenai penampilan Bunda Lesti di tanggal 14. Kita lihat isi yang diinfokan oleh Kak Rivi sebagai manajernya Bunda Lesti. Tanpa mengurangi rasa hormat kami segenap manajemen, mohon maaf untuk performance Lesti di tanggal 14 Januari 2023 yang tentunya diadakan di G-Expo Kemayoran. Di-cancel dikarenakan kondisi Lesti dan jadwal penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia yang terlalu dekat dengan jadwal acara, dikhawatirkan adanya keterlambatan ataupun delay transit yang akan menjadi khawatir kami akan ketepatan waktu ketibaan Lesti di Indonesia. Selain itu, kondisi fisik Lesti setelah penerbangan panjang dari Saudi Arabia ke Indonesia yang dikhawatirkan belum mampu untuk tampil perform dalam waktu yang sangat singkat itu. Dengan atas pertimbangan di atas, kami memutuskan untuk tidak mengambil keputusan yang beresiko dan dengan ini kami mohon maaf untuk cancel kehadiran perform Lesti di dalam acara G-Expo Kemayoran tersebut. Ini informasi resmi dari manajernya Bunda Lesti, doakan saja mudah-mudahan Bunda L sehat, selalu tentunya memberikan karya terbaik dan bismillah. Bunda Lesti pasti akan terus berkarya, kita selalu menantikan penampilan Bunda, Bunda Lesti kejar off air, on air, dan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Kita lihat juga persahabatnya, diinformasikan diinformasikan juga oleh akun L2W mengenai batalnya Bunda Lesti di acara konser TKMTG DJ Expo Kemayoran Kita lihat kalimat caption yang ditulis, akhirnya sudah ada info resmi dari manajer Rivi Evi jadi kami informasikan bahwa Lesti Kejora tidak dapat hadir di agenda TKMTG, silahkan refund tiket yang telah dibeli. Ini informasi penting banget untuk warga Konoha yang sedang membeli tiket juga persahabat ya, silahkan di refund persahabat. Kita juga di berikutnya ada postingan dari Mama Kejora yang mengunggah foto Keluarga Besar Bunda Lesti Masya Allah, mudah-mudahan sehat Terus keluarga besar Bunda El Dan semoga selalu Dilindungi dari orang-orang Yang tidak baik Dan pastinya persahabat kita juga masih Menunggu cidukan hingga kabar baik Terbaru dan bahagia dari Lesti Dan bila selanjutnya, jangan kemana-mana Terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Dan bahagia dari Leslar Tentunya